halo assalamualaikum Lur BKB dari KPM Kungkus ya Kak Lur Selamat pagi Selamat siang Selamat malam Lur <tos> Oke Mas Bro konten ini dijawab. JWB subscriberku komen-komen subscriberku ya Ono pertanyaan-pertanyaan yang wajib dijawab Mas Bro Jadi roti <tos> Woi toy. Tonton terus Mas Bro, aja lali di-subscribe, Bro. Konten-kontennya wong Jawa, jenengne wong dumeh asli, Bro. Tetep pertanyaan yang pertama. Halo Mas Bro, Mas Bro. Namaku titik-titik, aku Pak Titik. Aku metakoni, piye to carane golek cewek sing ayu manut karo awakku. Pedus.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 Oh, sepenting awetv di sini mau ngomongan itu jujur jujur ono bukti nih orang mau ngomongan tok kalau naring jalan-jalan jalan-jalan bukti ati yang naring opo bukti ati rasa akan ngomong rasa kata janji sepenting bukti paham? Oke lanjutnya ngasih ketanya nomor lorok lor. yur salam soko sedulur guna siap guna nama gak perlu disebutkan penanggap disukur Ari pertandaan ini, orang Mas Lur, aku Subscribe Lur, subscribe. pikiran itu. kok rakwani Mesti mana ini, mong sokong budi tolong pencerahan mas, pencerahan. Salam seduluran salam pasin mantep, maturnuwun, sokong mas masih tenang. Ih pencerahan ini, oh, tenang di pencerahan. Gampang masudi. Sama, sama Sampai sampai suap apa diusir? Kali ini gak cekong budi. Itu jemput yang bagus. Ya, gampang. Sangat nak murna, sangat nak murna. Pasang percaya diri sampai a, ini cuman ikumile, cuman ikumile jadi pengen anak murah dipilih. jadi yuk mantep lagi. Namun sebelum itu langsung diparani merasa gak gak mikir, bunuh mas di urusan tolak borah. Gue tergantung awakmu secara n dosa sih. kan mantep, no parani jadi jede langsung ditarok ke. Pio, tapi mau nopo? Saya di sini, si wis wis wis kakek oke lanjut pertanyaan ketelu, ketiga wis ya salam seduluran Ambiar Joss, salam Ambiar mas Ambiar, mas ambiar. Ngomong, wis ngarep kamera wis urak wis wis wis wis gampang, wis Ngomong ngomong, ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong di depan kamera ngomong terus ngomong ngomong dilatih terus bicara topik apa yang kamu ngomong ngomong tentang apa yes untuk belajar lah. Belajar ngomong ngomong depan kamera kukuk nah, selalu belajar selalu latih terus. Kok sampai an pengen urat gugup mengenak kamera ini Ki. Yo, awakmu sering-sering bicara ini Ki. Lama-lama biasa. Oke, okay, mantap gugup membantu Mas Bro. Salam seduluran ambiar salam lama Oke pertanyaan selanjutnya. sedulur nekat. Iya nekat. Kelur nekat. Aku mentacon, mentacon kapi ya SBY. Ndak aja api saya sok pupi. Tuh carane duit-duit aja tanpa kerjo alias pengangguran sukses tunjukno no, dia di perlu dijawabnya, namanya siap, gampang mas bro. Tak mas bro, wetan jalan utama ya. Jadi utama kan izin pulau, izin ini tanggung sumur saya, izin tak kaki, tak kaki naikkan. Izen <tis> <Dan, dan> mengidul, kamu <tis> ke barat ke utara, selatan kamu ke selatan, utaralian, ke selatan. Iku jurusan tempuh saya perjalanan, ya perjalanan perbedaan, jurusan kerandung darah jurusan desa. Ya, sampai lurus ke utara, well lurus, sebagian kau mentok, naku kuburan kau bicara Yo lu tuh cuma mau maklum-maklum, dengan sukses, Oke, ya dengan salam, ambyar, aku arik cerita gara-gara awakmu. mesti pernah di mantan. Dasai iki mantanmu kuwi dadi semok montok gemplah-gemplah jeneng kowe ora gelo, aku ora percaya nak nyatane tenan kuwi ora glo aku bakal ngombe kopi ora takai benyu langsung ka ubi encer matur nuwun lur salam seduluran saklawase lur